saya baru dari kantor memimpin rapat, stunting stunting? tau nggak stunting? stunting itu kalau perempuan yang itu loh yang habis menikah itu kan yang besar stunting stunting itu ya? stunting itu kalau bunting itu tidak, itu bunting tapi sasaran Sasaran iya. Bih, jadi, ya? iya, jadi untuk ibu hamil, Bisa, uh, biasa. gadis itu semua sasaran. Ya. Terkait stunting, tugas kita sekarang bagaimana? Kita mempercepat penurunan nah, target pemerintah pusat, prevalensi itu 14%. 14%. Jadi ini harus dikerjakan bersama. Jadi makanya kita memperoleh bersama karena... Bukan jadi proyok. Oh nanti bapak belur ya rupiah siap, siap nantinya dikerjakan secara <laughs> bersama-sama <laughs>